Ada orang bilang, e, kalau waktu bisa diputar, kira-kira Bang Freki memutuskan apa ya? Eh, yang gak usah ngimpi, waktu gak bisa diputar. Yes. Gak usah, gak usah ngomong ke sesuatu yang memang gak bisa terjadi. But at least kita tahu kebodohan kita di zaman itu, dan kita tahu gimana kita harus bersikap di saat sekarang gitu. Bahwa lu harus bangkit, lu harus, lu harus rendah diri, taruh dirimu. Kalau ada keset, dibawa keset. Dan setelah aku aku berani bukan cuma ngaku di mulut ya, tapi itu sebuah kesadaran bahwa itu memang sangat egois banget keputusan itu, gitu. Ada orang bilang e, kalau waktu bisa diputar, kira-kira Bang Freki memutuskan apa ya? E, yang nggak usah ngimpi, waktu nggak bisa diputar, nggak usah nggak usah ngomong ke sesuatu yang memang nggak bisa terjadi. But at least kita tahu kebodohan kita di zaman itu. Dan kita tahu gimana kita harus bersikap di saat sekarang gitu. Bahwa lu harus bangkit, lu harus lu harus rendah diri, taruh dirimu. Kalau ada keset, dibawa keset. At least kalau kita udah ada di posisi itu, gak ada orang yang bisa ngerendahin kita. Saya ini kalau lihat kisahnya Bang Frank ini jadi teringat kisahnya Daud. Nih, Pak. Mm. Ketika Daud, dia mengalami hal yang sama mungkin yang dialami oleh Bang Frank ini, makanya saya bilang gitu lagu lagunya bang Frank ini powerful dari setiap kata-kata gitu. Ngomongin soal lagu nih bang, hmm. yang lagu yang terakhir, yang konser terakhir di Surabaya ini kembali pulang. Oh. Ini kan gini bang, ceritanya bang Franki setelah masalah itu vakum beberapa saat. Yeah. Kalian vakum dan orang bilang wis muncul sama sekali. Tiba-tiba ledar di Surabaya muncullah konser kembali pulang. Hmm. Saya hadir di situ. Bang Frankie ngadain gue, saya antusias, saya nggak istilahnya saya tuh gak mendengar berita-berita apa-apa pun, pokoknya, uh Bang Frankie, saya dateng dari jauh itu, dan lihat konser, lihat ada band, hmm. Petra meskipun virtual, saya juga lihat. dari situ bang, sudah muncul dulu perasaan seperti itu, maksudnya, Tuhan ternyata aku ini kok pakai lagi, hmm. apakah, lain kembali pulang ini untuk menunjukkan kembali pulang ke rumah apa untuk melayani lagi atau bagaimana, bisa jelaskan dulu iya e, karena itu kan sebetulnya uh, konser itu merupakan bahasanya apa yang bisa aku pakai ya konser itu merupakan sebuah showcase dari karya showcase nya, show, kalau orang jualan kan di showcase nya, ini showcase dari karya, karena kita kan seniman nih. seniman itu kan saya kan seniman songwriter ya Ada seniman lukis, seniman patung saya, seniman penulis lagu Jadi sebuah sebuah konser adalah showcase dari karyanya kita gitu Nah jadi itu merupakan hal yang kita pengen ada terus gitu Ada showcase untuk menampilkan karya kita Nah saya berhenti ngarang lagu band dari tahun 2011 sampai tahun 2019 Berapa lama ya? 8 tahun saya ngarang lagu dari ya? Lagi bocor uh... Oh. Okay. Okay, apa -apa. Udah? Showcase. Okay. Okay. Aku itu nggak bisa ngarang lagu Dari tahun 2011 Sampai 2018 jadi Eh sorry 2011 sampai 2019 8 tahun. Itu 8, ya? 8 tahun. ya Jadi Waktu kejadian yang Surabaya itu Kamu bisa bayangin gak sih seorang seniman musik yang 8 tahun tidak berkarya tiba-tiba bisa bisa punya karya yang baru terus dikasih Tuhan kesempatan untuk bikin konsernya gitu kayak ya ampun nih hadiah apa di Tuhan Mas Allah thank you banget thank you banget udah dan kayak waduh hal yang paling menyenangkan hari-hari itu waktu kita konser itu dibantu teman-teman gitu. dibantu teman-teman betul Bobby, ada Amos, ada siapa lagi? Tomi keyboard, harus senang banget lah. Iya, saya jadi nostalgia sama iya. VOG O K. F eh, O -G, iya. O -G. Oh. namanya kan Israel kan selesai. Israel ya. Israel ya? iya. kan kemudian berubah jadi F O K. O -G. Nah, sampai album albumnya sekarang ini. Oh, Frank itu mantap terkenal rayakan sampai rayakan berjil jilid saya bilang. Rayakan berjilid ya Bisa jauhnya kasih nama rayakan juga saya juga. Gara-gara yang pas lagi uh, rayakan satu kan ada lagu itu, Rayakan Yesus, Rayakan. Judul albumnya apa ya? Udah rayakan aja. Oh ya udah. Nah, jauh ya. Nah, lagi ke tapinya kita nih. Oke. Nah, kembali pulang tadi dulu. Uh, yang pengen abang sampaikan tentang konser itu apa? Selain menunjukkan bahwa oh, ini konser yang diberikan Tuhan Lama gak <coughs> Lama, <coughs> lama gak uh, nyiptain lagu hmm. Kemudian Tuhan kasih konser Yang pengen abang sampaikan kenapa? Apakah ini kesempatan kedua? Atau ya. bagaimana? Iya, pesannya sih sederhana uh, Kalau lu lagi ada di luar sana balik lagi lah pulang Sesederhana itu, itu. Uh, kan kalau lihat lagu-lagunya, lirik-liriknya di dalam semua kasih soal, karunia. Ya, so ngomongin soal balik pulang tuh kita semuanya masih ngalamin hmm. Yang namanya dicewer sama tuh, yeah. balik lagi Ya makanya saya ingat kisahnya Bang Frank ini saya jadi teringat dari liriknya kata-kata saya jadi ingat, mas mong, hmm. mau nciptain kitab saya sendiri <laughs> <laughs> Kata-katanya liriknya memang luar biasa, itu terinspirasi langsung ya Bang Iya lah Apa? kembali lagi soal tema saat ini ya karena kita sudah buka-bukaan Pak hmm. saya sudah secara nggak langsung malah bang Franky sendiri yang membuka ya ini nggak mau terlalu sensitif mungkin buat saya tetapi kembali lagi bang Franky udah ngomong kalau komunitasnya bang Franky itu mereka nggak pakai topeng bang Franky pun di sini saya lihat juga sudah berani ngomong ya ini kesalahan saya ini ketololan saya itu hal yang luar biasa buat saya di luar sana, Pak, masih banyak fenomena yang berkata pro dan kontra. Hmm. Nah, mungkin saat ini Bang Franky mau ngomong ke suatu masalah keluarga. Hmm. Arti penting sebuah keluarga bagi Bang Franky itu apa? Karena dari titik terendah yang Bang Franky ceritakan tadi itu berdampak banget bagi keluarga Bang Franky. Saya lihat beberapa artikel dan sebagainya, hmm. ternyata berdampak banget. Saya akui bang Frank ini ternyata ayah yang sangat disayangi. Serius bang, sangat disayangi sepanjangnya. Saya melihat sendiri bagaimana Ben, bagaimana Petra. Hmm. Karena memang uh, aku menyadari bahwa semua orang itu diciptakan as leader ya, sebagai pemimpin dan Skop terkecil tempat di mana kita harus berfungsi dengan baik sebagai pemimpin adalah di rumah kan, gitu. Jadi anak-anak uh, saya tahu siapa saya luar dalam dan tidak ada nggak ada satupun yang tersembunyi di anak di anak-anak saya tentang saya bapaknya. Zaman saya bandel gitu jatuh dalam uh, narkoba hampir empat tahun anak-anak saya tahu. Saya cerita bis dari mana? Salah satu Peter saya ajak. Dalam satu kesempatan saya ajak, saya lagi gila-gilanya tuh oh ya? Saya ajak satu kali Kakak saya saya ajak, nah. penatua saya saya ajak Serius? Segila itu saya Jadi saya nggak suka apa sih Diem-diem gitu ngumpet-ngumpet, terus bandel di belakang Enggak, mereka tahu Tapi kan ini bukan untuk apa ya, menunjukkan maksudnya gini uh, Memperbolehkan hal ini Bukan, maksudnya... bukan. Saya, saya, saya mau bilang sama mereka gini Saya ini ada dalam sebuah journey. Nah, perjalanan hidupku sekarang lagi gila nih gua. Jadi kalau lu pun lu ngomong, lu, gua nggak akan dengar nasihat lu. Gitu. Kalau lu mau memutuskan nemenin gua, I welcome you. Temani aku gitu. Sampai, sampai segitu. Ya. Tapi jangan ngelarang karena gua nggak akan denger Sampai menurut gua this is the time I have to stop gitu. Entah caranya Tuhan dengan cara apa gitu. Nah, akhirnya Tuhan melakukannya dengan saya ode empat kali. Dan yang keempat saya janji Tuhan terakhir stop dan saya stop sampai detik ini saya nggak sentuh, gitu. Jadi it's a journey, perjalanan kehidupan gitu, yang saya tidak ingin menutupinya kepada orang lain. Gua lagi ada di sini nih sekarang, nih bangsat banget sih gua. Tapi ini gua, gua lagi ada di sini nih. Ya pasti lu doa buat gua kan, doain aja. Tapi jangan nggak usah nasehatin, karena ayat yang lu belum sebut, gua udah tahu ayatnya, gitu. Jadi memang nggak usah ngomong. Nah kalau lu mau nemenin gua, temenin gua. Dua kali saya ditemani dua penatua saya yang lain. Sampai seperti ya. itu ya. Petra nemenin saya sekali. Saya ini baru dengar malam langsung. Gitu. Kita baru saja dengar langsung dari orangnya. Nah, <laughs> jadi buat sobat uh, profetik soal saat ini yang menyaksikan, nah, pengalaman ini mengajarkan kita banyak hal. Nah, mm, yeah. Dari semua pengalaman yang abang alami, apa yang abang sampaikan? Uh, semua, mulai dari kita lihat. Abang ini terkenal dengan orang yang, sorry nih ya, karena kita buka-bukaan. Orang yang terkenal dengan sebutan jatuh bangun. <laughs> ya, jatuh bangun aku, <laughs> ada gitu. Tang, tang, Tapi tang, ada tang. kita yang, meskipun ku jatuh berulang kali. Pasti Jonathan Prawira tuh. <laughs> Bener banget. Dewanya lagu itu. Oke. Okay. Kalau semua hidup manusia secara secara khusus, secara unik itu adalah sebuah pesan Tuhan bagi generasi itu. Itu gue percaya banget. Jadi apa pesan pesan Tuhan lewat Daud? Ada pesan Tuhan lewat Abraham, pesan Tuhan lewat Yosua, uh, uh, pesan Tuhan lewat Kaleb, pesan Tuhan lewat Ben apa? Nah, aku ngelihat pesan Tuhan lewat Frankie adalah yang pertama openness keterbukaan. Lu gak usah munafik, orang munafik tuh nyebelin Sok keren di luar, sok rohani di luar Tapi bangsat gitu kan, di balik. gak usah Kalau lu bangsat, bangsat aja, ngaku aja lu bangsat Gitu Saya masih inget banget, kalau saya beberapa kali kotbar di Surabaya Saya ngomong di Mimbar, kalau saya lagi ngapain oh, yeah? Saya ngomong Saya ngomong, ada teman-teman saya nih dari Jakarta ke sini Tadi malam baru kelabing Tahun berapa nih, tahun berapa? 2015 2015, 2015. Sebelum saya married, saya kasih tahu, kok sama-sama jemaat, ada teman-teman saya nih lagi datang ke Jakarta, kita baru pulang ke jam empat pagi tadi. Saya ngomong, apakah itu enggak jadi batu sandungan, enggak mu? <laughs> enggak, maksudnya Karena iya, ya? atau, atau memang stylenya seperti itu atau bagaimana? Nggak, Enggak, saya, saya pengen kasih lihat sama jemaat bahwa... eh, uh, udah jadi diri sendiri aja." Kas tau aja, ya, lu gak ngasih tau lu habis ngapain secara spesifik. But at least orang tahu kamu tuh hidupnya adalah kayak gitu. Kamu, kamu masih suka minum, masih suka clubbing, ya, kas tau aja. Saya bilang sama jemaah tadi, malam ada teman-teman saya datang dari Jakarta, terus tadi mereka ajak saya clubbing, berpulang jam 4. Hari ini saya khotbah di sini agak ngantuk, saya ceritain aja. So what? Uh... Nah, sekarang saya gak cerita. Terus ternyata ada yang ketemu saya tadi jam 4. Males gak ada yang liat, saya males pasti. Oh, ini, oh, ini pendeta tuh, baru tau. Gue tadi malam gue ketemu nih, iya kan? Tapi kalau saya ngomong gitu, dia kan lagi nih. Oh, ada di... Oh, oh, dia kayak gitu. Oke juga ya, artinya ya saya gak ceritain saya ngapain juga hari itu di club gitu kan? Ya karena kalau saya ceritain oh ya, saya minum sampai setengah mabok ya. Orang pasti ya, dong, harus ngawapul ngapain, Terus sekarang rokok khotbah gitu kan? Enggak, cuman saya, saya mau kasih tau bahwa... Saya nggak bilang it's okay, tapi jadi diri sendiri aja, gitu. Bagaimana kalau seperti ini? Misalkan besok Anda khotbah dan uh, kita kan sebagai pelayan Tuhan memberikan yang terbaik. Sorry, saya angkat kaki. Memberikan yang terbaik. Dan yeah. Biasanya memberikan yang terbaik buat Tuhan. Besok mau khotbah, tapi hari ini ya, hari ini diajak pelatu. Menurut untuk latihan gimana? Apakah? Menurut Bang. Sekarang ini kita mau memberikan terbaik apa enggak bisa itu ya, -stop, enggak lah. di stop dulu. Enggak lah. Bisanya di stop dulu. Enggak enggak enggak. Enggak, enggak itu enggak memberikan ya. yang terbaik loh. <laughs> Cuman saya ada di ada di titik itu saat itu. Itu itu udah jadi bagian journey-nya saya waktu itu. Oh, waktu itu. Iya. Tapi bukan berkelanjutan. Ya, enggak, enggak dong. dong. Saya saya mau iya. mau ceritain bahwa waktu oke. itu di titik di mana saya melayani tapi masih narkobaan, saya enggak menyembunyikannya gitu. Oke. Saya, walaupun saya tidak membuka sepenuhnya. Berarti ada pesan tertentu yang harus disampaikan. Kalau uh, besok pelayanan please jangan narkobaan, jangan kelabing gitu kah. Pesan saya sih enggak ke situ karena waktu itu saya narkobaan. Oh kan, maksudnya sekarang untuk saat ini. Oh, kalau sekarang hmm. yang enggak lah. Itu kok bagian dari Iya ya, maksudnya bagian uh, masa lalu yang sudah masa ditinggalkan. Itu kan untuk menunjukkan jangan tiru saya Oh iya itu dong. Itu, iya kan? dong. Pesannya kan, Pesannya kan itu. Pesannya kan itu. Tapi gini Kalaupun kamu lagi ada di titik itu saat ini, ya lo harus jadi kayak gua baliklah. Oke. Karena lo kelamaan di situ juga serem, serem. Buruk nah, aku berpikir dua hal penting. Either kamu nangkep panggilan Tuhan dan berubah, atau kamu udah nggak bisa dengar panggilan Tuhan. Lalu kemudian hidupmu bisa selesai kapan aja? Saya udah empat kali loh. Kalau misalnya di tiga kali saya selesai gimana? Who knows? Ini Kasih Karunia yang bener-bener saya -bener saya Saya apa ya? Saya alami luar biasa lah Kasih Karunia ini. Dan sampai akhirnya saya memutuskan untuk that's it. Selesai eh, perjalanan kehebohan saya selesai. Tapi kan ternyata nggak selesai juga. Dengan narkoba selesai. Tahun 2014. Selesai dengan narkoba tapi habis itu ada lagi yang lain. Sampai akhirnya saya bisa divorce, berarti kan ada lain lagi nih. Gitu nah. Cuma yang pesan hidup saya adalah surat dari hidupku buat teman-teman semua yang lagi nonton ini. Akui ketidaksempurnaanmu. Gitu loh. Yes. Akui ketidaksempurnaanmu. Kalaupun tidak ke semua orang secara umum saya beda. Saya beda karena saya bisa dibilang Uh, apa istilahnya public figure ya. yang dikenal banyak orang tampak mata langsung kelihatan ya sepertinya saya berhutang hidup saya harus clear harus clean dengan banyak orang gitu walaupun sebenarnya saya nggak berhutang loh but orang kan expectnya gitu karena resiko seorang public figure. iya resiko public figure dan ini public figurenya bukan public figure Kaleng-kaleng nih, loh, iya, ini kata, public figure bukan maksudku, ini rohani loh Iya, levelnya R Iya, nah, kalau cuman kayak artis bintang, bintang film iya, gitu iya, ya oke okay lah Level R ini lebih susah Rohan, bener, itu berat banget bebannya Nah tapi, aku belajar bahwa di titik itu, at least ke teman-teman terbaikku, aku gak munafik, Gitu Mungkin itu juga yang menolong saya akhirnya bisa lebih mudah kembali ke panggilannya Tuhan karena aku nggak ngerasa sendirian menanggung beban nggak layak rasa jijik dengan diriku sendiri itu ada loh itu nyerang terus rasa gue nggak pantes gini, gue nih iya terus. gue nih bangsa tapi karena gue udah buka ke teman-teman kak anakku sendiri aku buka apa lagi gini banget nih sekarang nih ke kakakku dulu almarhum aku ceritain semuanya jemaat nih ada pemimpin jemaat di get ya generasi tanpa tembok itu ada kita ada 12 belas pemimpin semuanya tahu gue lagi gila kayak apa semuanya tahu nah. Itu yang membuat aku jadi gak ngerasa Kayak terbuang sendirian gitu, gitu. Nah, Ngomongin soal panggilan Tadi terus-terusan ngomongin panggilan bang. -panggilan. Panggilannya apa bang? Sekarang ini terlihat jelas ini kelihatannya Panggilannya apa sih? Kalau dulu di awal-awal kan aku ngeliat Panggilan Tuhan memang berhubungan dengan musik kan okay. <coughs> Jadi aku ngerasa uh, Generasi muda pada saat itu Butuh sebuah uh, uh. Sebuah pergerakan Bukan pergerakan sih, sebuah menu lah. Menu alternatif yang Bisa jadi pilihan Untuk mereka tidak sepenuhnya dengerin sekuler gitu Karena kan dulu kan dompleng banget kan Sekulernya kelasnya Keren banget kan, Bonjovila Genesis lah, Rush lah Apalah, kok Ini lagu rohaninya Belakang Langit Biru ya Ada Mahkotaku gitu Atau lagu-lagu yang melo-melo yang zaman dulu gitu Ayo bikin dong, saya bikin Tapi semakin ke sini uh, bukunya udah beda nih. Gitu. Bukunya udah beda di umur saya yang 52 sekarang ini. Iya mau nanya apa, Ben Iya. <laughs> Sebutkan spesifiknya, Bin. Saya, saya penasaran dari tadi, <tuh> tadi ngomong panggilan-panggilan. Panggilan yang paling tepat saat ini, apa ini Kalau saat ini aku lebih ke mempersiapkan generasi yang dibawa aku untuk menjadi pemimpin yang lebih baik dari aku. Generasi di bawah bisa lebih Uh, uh, iya karena aku udah 52, ya mungkin yang umur-umur ya, 18, 12. 19 kan saya 25. <laughs> Ya kalau percaya saya 25 sih Iya <laughs> <laughs> mempersiapkan yang masih 20an gitu untuk uh, jadi pemimpin Makanya sekarang waktu-waktuku lebih banyak untuk Terus bagaimana dengan komunitas yang ada? Apakah di situ gak ada panggilannya? Nah komunitas ini adalah komunitas yang aku akan, aku akan apa namanya Golnya, aimingnya adalah anak-anak di komunitas ini harus jadi leader, bukan jadi jemaat, gitu. gitu. Karena begitu mereka jadi leader, pasti ladangnya akan Tuhan kasih. Kayak kita aja, ya ampun, baru jalan 3 tahun tiba-tiba buka mau buka satelit baru, ada dua satelit baru yang ada di depan. Kan udah nggak mungkin saya yang pegang. Ya pasti udah anak-anak inilah nanti yang ini ngurusin apanya. Pas ngurusin. Saya datang lagi kemarin dengarnya. Hmm. udah buka cabang belum hmm. nih? Bukak satelit? Wah. Mm -hmm. Luar biasa, jadi dampak banget yeah. bang, Terakhir nih, closing statement lah Biasa buat temen temen semua Ya yeah. yeah, gini, kalau saya lihat pengalaman Bang Cranky Saya dong lihat, sampai ngikutin storynya nya loh Bang Kan saya follow kan, mm. ngikutin storynya Sampai dari Kang Feby, sakit juga Bang Cranky Sampai gundul, gundul di serius ini orang Wah sampai Terusnya si gundul Dipanas-panasin tuh sama anak-anak tuh Serius. <laughs> Jadi waktu saya lagi uh, Potong rambutnya Feby Ada sih di hati Ini kayaknya Dia pasti akan ngerasa Akan ngerasa Happy lah Kalau saya juga potong Cuma saya cuman kepikiran itu Tiba-tiba dong anak-anak saya dong Telepon Petra yang pertama telepon Botak juga dong Biar keren <laughs> oh dari oh juga berarti ada yang confirm nih gue pikir asal jangan emosional aja kan mau sok-sok hiru nggak ada asli gue nggak punya pikiran untuk mau ngasih tau orang bahwa gue Alah, basi banget gue kan nggak gitu modelnya jadi pas mereka telp, abang telepon terus ada yang whatsapp gue dulu juga dong kalau berani band juga whatsapp gitu ya udah gue dulu sekalian <laughs> jadi buat gue tadinya lucu-lucuan okay. tapi ternyata memang itu support ya kasih kasih febi kekuatan untuk Kayak bisa jalan bareng-bareng lah gitu. Dari semuanya yang dialami Apa yang ingin disampaikan pada uh, Selain yeah. Buka tunjukkan dirimu bu, yang asli Jangan malu yeah. be, Just be yourself Jadi kita ada di stage mana dalam kehidupan kita Jangan sembunyikan itu Jangan simpen sendirian At least kamu punya circle Circle terbaik, terdekat Yang kamu bisa sharing apa aja, apa aja At least orang itu bisa doain kamu saya percaya banget kalau saya bisa ada di titik ini hari ini karena teman-teman saya doain saya. Dulu saya bisa stop dari yang narkoba lama itu empat tahun itu karena ada teman-teman yang doain saya. Kalau kamu sendiri yang menyembunyikannya dari istrimu, dari anak-anakmu, dari teman-teman gerejamu, nggak ada orang yang doain kamu. Gitu. Dan saya mungkin bisa dibilang saya orang kuno gitu, tapi saya masih percaya doa temen tuh powerful. Doa sahabat itu powerful. Jadi miliki sahabat yang kamu bisa cerita apa aja. Cerita apa aja, gak terakhir saya cuman ini. Pulang lagi lah, balik ke Tuhan, gak bosen loh. Gitu. Udahlah, balik ke Tuhan. Gak, gak ada yang lebih baik dari dari dari ada dalam hadirat Tuhan dan dan melanjutkan pemakaian Tuhan atas kita. gitu Gue dulu gak kepikir kok bisa bisa dipakai lagi, bisa ada di pelayanan lagi. Tapi ya itu, Tuhan gak pernah gagal hanya karena dosa kita. Dan gak ada dosa yang terlalu besar untuk bisa menggagalkan rancangan Tuhan. Itu aja sih. Dan, Amin. Thank you banget. Thank you banget, Bang Franky. Oke, okay, luar biasa kan kesaksiannya. Kita sudah kupas habis, kupas sampai ke akar-akarnya soal bagian rohani, musik rohani, keluarga kita kupas. Bahkan enggak saya minta pun akhirnya dikupas. Dan luar biasa pengalaman yang sangat uh, membuat saya ini enggak cuma saya, aja, mungkin penonton juga merasa diberkati. You, Bang Frankie. Aku yang thank you Dan jangan lupa Sampai ketemu di episode selanjutnya tentunya masih di PSBB Prophetic Sound Buka Bukaan God bless you Tuhan berkati semua Bye, Bye.